Baby bus, halo! Ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Oh, tidak! Kebakaran hutan telah terjadi. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat, bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Kebakaran hutan menyebar. Kita harus bertindak dengan cepat. Momo akan menyiapkan rintangan tahan api untuk mencegah agar api tidak menyebar. Momo dan aku akan memadamkan api. Kendarai ekskavator untuk menyiapkan rintangan tahan api untuk mencegah penyebaran api. Ada tanaman yang menghalangi jalan gunung. Ayo kita singkirkan. Rintangan tahan api sudah siap. Ayo kita periksa api. Kiki, rintangan tahan api telah disiapkan dan api sudah terkendali. Sekarang kita harus bergegas dan memadamkan api. Terbangkan helikopter pemadam api untuk memadamkan kebakaran hutan. Api telah padam. Ayo kita periksa hutan untuk melihat apakah masih ada sisa sumber api. Oh tidak, masih ada kebakaran tajuk pohon. Cepat gunakan semprotan air untuk memadamkannya. Tebang pohon-pohon untuk mencegah api menyebar. Ini adalah kebakaran permukaan. Gunakan alat pemadam pneumatik untuk memadamkannya. Taburkan pelambat api kimia untuk mencegah api kembali menyala. Kiki, kebakaran hutan telah sepenuhnya padam. Tugas memadamkan kebakaran hutan selesai. Wow, wow. <tuk> <tuk> Yuhu. Apakah benar jika Whiskers menelpon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan saat kebakaran hutan terjadi? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Hoho menyelut petasan di hutan? Kamu benar, luar biasa. Bermain dengan api di hutan dapat menyebabkan kebakaran hutan. Apakah benar jika whiskers bermain di hutan saat kebakaran hutan terjadi? Kamu benar, tetaplah menjauh dari hutan saat kebakaran hutan terjadi. Wow! wow. <tik> Ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Oh tidak, terjadi ledakan di pabrik. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat, bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Terjadi kebocoran zat-zat berbahaya di pabrik Kita harus segera memberikan pertolongan Momo, kamu akan mengevakuasi kerumunan itu Hank dan aku akan menangani zat-zat berbahaya yang bocor Temukan pekerja terlebih dahulu dan bawa mereka ke zona aman Terjadi kondisi darurat di pabrik Ikuti saya ke zona keselamatan <tellan> Itu tanda efek. Ayo kita periksa ruang terbuka pabrik. Rakit alat pemadam api busa terlebih dulu. Buka keran Padamkan api dengan pipa semprot busa. Kiki, zat-zat berbahaya masih di dalam pabrik. Kita harus mengeluarkannya untuk mencegah bencana lanjutan. Zat-zat berbahaya bocor, gunakan ganjal kayu untuk menghentikan kebocoran terlebih dulu. Sekarang kita harus memindahkannya ke tempat yang aman. Kiki, zat-zat berbahaya telah dipindahkan ke tempat aman dan pabrik sudah bebas dari bahaya. Tugas pemadaman api selesai. Wow! wow <girly> Apakah benar jika whiskers tetap menjauh dari tempat kecelakaan saat terjadi kebocoran gas beracun? Kamu benar luar biasa. Apakah benar jika whiskers menutup hidung dan mulutnya dengan handuk saat ada gas berbahaya yang bocor? Kamu benar luar biasa. Apakah benar jika hoho -ho mengamati ledakan saat terjadi? Kamu benar, luar biasa. Mengamati ledakan tidaklah benar. Wow! <tik> <tik>